Muar adalah salah satu Pandawa yang sangat populer dalam Mahabharata. Ia adalah putra Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kuntinali Branta. Ia memiliki istri beberapa orang, antara lain Dewi Nagagini Putri yang Ananta Boga. Di Sabta Pertala memiliki putra bernama Antareja. Dewi Arimbi Putri Prabu Arimbaka di Pringgadani memiliki putra Gatut Kaca dan Dewi Urangayu Putri Barata Mintuna Dinar pada memiliki putra bernama Antasena. Ia bertempat tinggal di Jodipati atau Tunggal Pawenang. Warkudara dikenal pula dengan nama-nama lainnya seperti Bima, Baratasena dan Dunwacana, Pandusiwi, Kusuma Yuda, Kusuma Dilaga. Arya Sena dan sebagainya. Warkudara ini sangat populer di Tanah Jawa oleh karena itu sering dijadikan simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat. Di samping memiliki saudara Pandawa, Warkudara memiliki saudara Tunggal Bayu, yaitu Hanoman, Kera, Situbanda, Gajah, Jayau Raksa, Raksasa, dan Malenaka Bukit. Murkudara adalah sosok yang memiliki tingkat kejujuran tinggi. Dia mempunyai sifat atau watak akan membalas kebaikan yang telah diperolehnya dari siapa saja. Tetapi dia akan berbuat murka kepada siapa saja yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang buruk kepadanya. Artikel diambil dari okegituwajah.blogspot.com dan berbagai sumber lainnya. Berikut dalam tarian hukum udara dalam sebuah panggelaran orang-orang Solo. Semoga bermanfaat dari Nokia Explorer Channel. Thank you.